Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. as wal Muhammad Ibrahim, ali Ibrahim. Ali Muhammad Ibrahim wala ali Muhammad Ibrahim Fil Ketemu lagi dengan saya, Derosa Otomotif. Dan kebetulan saya didampingi dengan pengecara handal saya. <laughs> pengecara. <laughs> perkenalan diri. Dengan Pak Budi Tompel. Hmm, Betul. Bang Budi saja. Panggilnya. Bang Budi saja. <laughs> Bang Budi saja ya. Bang Budi, kebetulan saya sama beliau kerjasama. Insya Allah men menjadi manfaat yang cari berkahnya ya. Betul. Walaupun Inna. sedikit, tapi nilai berkahnya mudah-mudahan berkesinambungan ya, bang ya. Amin. Gitu. Bang, kita ada unit Berdapat apa aja bang? Nih. Kita hari ini ada masuk tiga unit. Tiga unit ya? Terbaru. Terbaru. Baru masuk. Baru masuk dan hmm. kondisinya baru disiram dengan air saja. <laughs> belum belum di belum diapa apa-apain, masih alami. Betul. Hmm. Unit yang pertama ada Grand Livina tipe XP Kalifi ya Kalifi Kalifi manual tahun 2013 betul di mana pajaknya Dimana? ini bulan Januari ya bulan Januari masih panjang banget sobat betul. ya pajaknya Lihat di bulan Januari dua tuh tangan pertama body bodinya masih enak banget masih rekomendasi buat saudara, -saudara semua yang kebutuhannya kebetulan Grand Livina saya rekomend buat Sobat-sobat semua, kita harganya nggak terlalu mahal, ya, Bang. Ya, oh, harga sangat terjangkau sekali. Harga kekeluargaan dengan kualitas masih alami, ada keunggulan tersendiri. Betul, paket kredit sangat terjangkau dan harga cashnya juga sangat terjangkau Betul. sekali. Uyuk kalau ukuran keluarga muda, ya, Rekomendah Kalau untuk nilai pajaknya pun di sini, ya, saudara bisa lihat, cuma juta per tahun, saudara. Plat nomornya Jakarta Timur ya letter, letter Plat nomor Jakarta Timur Atas nama perorangan Untuk kondisi mobil Insya Allah ini mobilnya great Bay Saya rekomendasi buat para sobat-sobat semua Bang DP nya berapa ya Bang Kira-kira kita jual ya Untuk DP Untuk kredit ya Untuk kredit DP sangat terjangkau DP dinilai DP di 20 DP 20 15 bisa nggak Bang? Soalnya ada bocoran Bang 15 bang, DP 20 kayaknya agak-agak gimana gitu Untuk Angka 15 itu sudah angka jadi. Angka jadi, angka jadi, angka jadi ya, angka jadi oh, tanpa permintaan apapun. Nah. Dengan kondisi seperti ini, layak pakai, layak pakai, Langsung siap pakai, pakai, siap jalan. Betul, ban kondisi 90% Yes, pelek 90% Peleknya sudah di option, peleknya pelek ring 17 ya. Betul, nah, ya ring 17 Betul, dia udah option bagus deh, kira-kira. Tapi banyak ban ban tipis ya, bang. Yeah. Odo baru 113 113.000 betul masih pemakaian sangat-sangat wajar kalau buat ukuran sekitar tujuh e, tahunan ya tujuh eh 8 tahunan ya, kan 2013 masalah. ya DP 15 juta 2,6an 2526an ya, ya estimasi segitu estimasi, ya kurang ya. lebih istinya. ya tergantung finalnya juga berbeda-beda setiap hitungan finalisi Insya Allah kita rekomendasi yuk untuk body bodinya, interiornya semua Oh iya kita ada channelnya Bang Budi juga loh namanya permai motor TV motor TV permai motor TV ya tolong bantuannya untuk subscribe sobat-sobat semua S S kita S sambil S lihat S untuk interiornya yeah. interior, interior mobilnya okay. Yesus darah sudah di retrim ya, sudah di retrim kulit. Ini sudah paten ya. Betul. Paten bagus banget loh kondisinya. Nah, kondisi mobilnya bagus banget. Dashboardnya nggak ada yang lecet atau nggak ada yang rusak semuanya. Masih sangat layak pakai. Untuk interiornya pun, kursi-kursi kabinnya semua. Untuk atap plafonnya masih enak banget. Masih wangi, masih seger dilihatnya juga. Dan Diman. ini mobil tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir ya. betul Bil masih alami Ada baret-baret sedikit Ini di salon hilang Oke ini belakangnya Den Ini untuk harga kes Kita jual berapa bang? Harga kes kita buka harga 92,5 Kita jual 92,5 ya bang ya Betul. Oke saudara. Ini untuk interiornya. Bagasi semuanya masih enak banget ya, Saudara. So Pokoknya Saudara so langsung ke sini aja, hubungin saya atau Bang Abang di. Budi. Kelengkapan dongkrak, ke semua komplit. Bangka. Dan <coughs> ban step pun ban tersedia ya, walaupun masih tipe originalnya. Nah kondisi masih layak pakai betul aman nggak bekas banjir, nggak bekas nabrak saya rekomendasi deh buat saudara-saudara semua yang membutuhkan kendaraan mobil ini Oke okay, kita selanjutnya next dah makin dulu oke okay. selanjutnya Bang kita ada mobil apa lagi Bang Bang, kita ada mobil Yaris ya Bang ya? Ada mobil City Card, City Car Toyota Yaris. City Car Toyota Yaris yang model Bapau. Betul. Oh, ini banyak loh peminatnya loh, saudara. So, ini khusus, cocoknya sih khusus untuk kaula muda nih. Betul. Kaula muda, karena tampilannya masih alami apa adanya, belum diapa-apain untuk kondisi bodinya. Pelatnya apa? Peleknya pelek donat ya, bang ya. Peleknya pelek donat, peleknya pun merek HCR. HCR. Baru. So dan bannya pun kondisi 99% baru. Masih bagus banget. Betul. Ini Yaris tipe S Limited. S Limited ya saudara. So tahun dua ribu. tahun dua Bertransmisi otomatis. Betul. Dan odoknya baru 113 113 untuk ukuran 2019 loh. Eh 2009. 2009, 2009 ya, so, Saudara. Saya rekomendasi banget untuk kondisinya maupun untuk fitur-fitur e, mobilnya pun masih sangat layak pakai. Betul. Rekomendasi. Bang, untuk angkanya kita jual berapa, Bang? Kira-kira, Bang. Harga cash kita buka di atas cepek dikit, cepe lima. 5. 105. Betul. Masih bisa nego ya, Bang, ya? Masih bisa nego. Oh, ya. kita negoin aja Jika langsung. serius, ini kan bisa langsung terima balik nama ke yang beli Betul 105 sudah Sudah balik nama ke atas nama pembeli Sudah balik nama atas nama pembeli Sobat-sobat semua nih Jadi nggak takut nih untuk beli mobil ini 2009 Dan juga bang kita kasih bang garansi bang Betul Mesin garansi-mesin satu tahun bang Boleh Ada sertifikatnya bang Boleh Garansi mesin satu tahun ya saudara ya untuk membeli mobil ini ini mobil aman nggak bekas banjir dan tidak bekas nabrak betul dan kita memberikan garansi satu tahun untuk garansi mesin nah, Why not ya rekomendasinya Seperti apa coba betul yang ada di kita ya, ya. Untuk, untuk kredit Bang rekomendasi untuk kaula muda paket kreditnya sangat pasti sangat terjangkau sekali dengan total DP25 sudah terima balik nama sobat-sobat sekalian dengan nilai angsuran sangat-sangat oh. terjangkau -sangat sekali hanya Yo. 2650 kali 47 DP 25 angsurannya 2650 2650 sudah termasuk BBN atas nama kalian ya Yo. Yo. ada keunggulan tersendiri di mobil ini apa itu kita Oke okay, izin Bang Ya Bang ya. Sudah di, sudah di dream, full body kabin, full body kabin dan full audio. Full audio. Audio. Audionya audio sudah ada pilarnya kiri kanan. Twitter sudah tersedia. Twitter sudah Kita rubah-rubah lagi, ya bang ya. Betul. Kita jual untuk kondisi interior seperti ini. Betul. Dan menurut saya ini sangat layak. Betul. Nggak ada kerusakan-kerusakan pun yang berarti nggak ada, bang. Jadi tadi kita kan bicara audio. Betul. Mulai kita nyalakan audio. Oke, okay, boleh. bahasnya semua masih main dan audionya audio yang terbaik Coba oh. bang kita kena copyright oke okay. okay. sekarang kita lihat mesin saudaraku walaupun knalpotnya berisik tapi mesinnya masih garing banget masih standar nah nggak ada suara mesin yang pincang, suaranya sangat langsam. Betul. ini tipe tahun 2019 ya, yang 2009. 1.500 eh uh. 2009 ya betul, yang 1.500 cc kondisi masih kotor debu belum diapa-apain. belum bisa loh. nanti sobat-sobat sekalian terima grace bersih. tuh, nah saudara, ini juga nih 2009 semua pilarnya masih bawaan dari pabrik jadi rekomendasi, ini mobil tidak bekas nabrak dan tidak bekas banjir. Ya saudara, saudara ya harga terjangkau kualitas mobil dapat yang luar biasa sangat layak pakai dan garansi pula satu tahun garansi mesin loh saudara, saudara bukan garansi apa apa jadi konsumen nggak bakalan ketipu untuk beli mobil di kita Insya Allah kita amanah ada kok sertifikatnya sertifikat garansi garansi mesinnya Oke kita ke bagasi. Ris S limited tahun 2009 bertransmisi otomatik warna hitam pajaknya pun panjang di bulan Januari tapi saudara ini mobil kita akan jual sekaligus balik nama atas nama pembeli konsumen ya saudara kalau kenal mau di standar juga bisa ya. gampang itu mah teknis ya. ya Oke kita lihat pilar-pilarnya semua semuanya masih utuh bawaan pabrik dan ini dia audionya, audionya cermen. Betul. Nah, audionya bisa kalau request JBL, saya ada stok. Oh, tuh. Ya untuk yang serius, kawula muda, saya bisa kasih JBL. Tuh bosku, apalagi yang mau dicari bosku? Dapat banyak keunggulannya, banyak manfaatnya, banyak benefitnya, dan harganya pun terjamin nggak dimahalin. Ingat bisa dibuka bang ya? Nah, nah saudara ini untuk baga ruang bagasi. Ruang bagasinya e, bannya masih bawaan asli, ya. Saudara, ya, ya. oke, okay, baik. Oke, okay, bang, kita ada lagi unit lagi, ya. Yang lain, ya, ada satu lagi. Kita ada, oke, okay, baik. Selanjutnya, kita ada mobil Avanza tahun. 2015 Oke, okay, baik. Apaan Sae Tahun 2015 ya. Saudara bertransmisi manual. velgnya sudah option di racing. Banyak masih cukup tebal. Sekitar 70 persenan. Untuk body bodinya insya Allah masih mulus. Aman, terkendali udah bekas nabrak dan udah bekas banjir lanjut belajar, belajar sedikit pemakaian wajar ya ini harganya pun kita jual nggak terlalu mahal loh saudara ini kita jual 115 aja Apanse E tahun 2012 yang sudah barong Allah mobilnya menjadi bahan rekomendasi. Untuk DP 15 juta masih bisa ya. DP 20 juta masih bisa juga. Ini kita baru dapat banget nih saudara. So Kilometernya. Kilometernya asli 93.000 ya. Saudara. So Kilometernya 93.000. Termayur itu dampaknya Masih aman semua saudara, untuk di semua aman, tidak ada masalah Sudah di option ke red right trim, right trim kulit ya Tapi ini tidak paten, masih bisa dicopot Aslinya masih bagus ini kita jual 115 juta pajaknya masih panjang Januari 2022 115 juta masih bisa nego nanti untuk yang lecet-lecetnya kita akan rekondisi ya kita rapihin tapi jamin nih mobil enggak bekas nabrak atau accident besar atau apalagi bekas banjir untuk DP masih DP 15 angsuran di sekitar 3,2 an estimasi kurang lebihnya DP 15 juta angsuran 3,2 GDP 20 juta angsuran 2,9 juta 3 47 bulan eh kita langsung satu unit lagi ya inilah nah satu lagi ini mobil belum kita rapihin Insyaallah mobilnya sehat ya Bang ya betul untuk mesin-mesinnya gimana Bang kira-kira Mesin-mesin masih rekomendasi untuk surat-surat ini Tangerang Kota. Enak. Nah. Bagi yang berdomisili di Tangerang Kota, segeralah merapat. Nissan Serena betul. tipe CT, CT tahun 2012. 2012. 12. Mobil keluarga lah. Mobil keluarga, transmisi otomatis ya. betul Warna silver, pajaknya di bulan Januari, Tangerang Kota. Berplat genap. Untuk nilai pajak kira-kira berapa Bang ini Bang? kalau pajak serena masih tiga komaan tiga komaan ya iya, masih recommended lah enggak terlalu jauh-jauh amat true. ya true. untuk true. nilai karena masih posisi Tangerang kecuali kalau pajaknya Jakarta luar biasa Pajak masih <laughs> sampai uh. tahun depan masih panjang nah ini kondisi kondisinya semua masih seger banget ini belum diapa-apain loh saudara Betul, baru datang banget ayo ke interior interiornya ya ya saudara, sudah sudah retrek sepionya sudah retrek otomatis door trimnya ini asli door trim betul masih bawaan pabrik, masih bawaan pabrik ya betul masih nggak ada sobek-sobek masih sangat layak betul. tinggal dibersihin aja betul. untuk interior pun masih enak banget interior dengan kondisi mobil baru dapat. belum sangat -sangat dirapihin bersih ya. sekali bersih masih apik banget loh betul bawaannya sebelumnya masih Merawat mobil ini dengan baik untuk AC pun masih enak. Semua masih dingin, kaki-kaki masih enak. Ben, apa Mesin pun insya Allah rekomendasi Betul. garansi Betul. juga, ya. Garansi Betul. mesin satu tahun ada sertifikatnya juga. Transmisi metiknya masih baik, masih sangat baik untuk odonya. Baru 130, 130, km tahun 2012. Hitungannya tahun 2012. 2012. udah 9 tahun ya, saudara. Betul. Insya Allah, rekomendasi Rekomendasi yang ketiga Nah ininya pun masih Semua masih fungsi betul nggak ada yang rusak atau pecah Betul Joknya, Captain seat Dan kelengkapannya sudah ada Betul Masih layak. ori Bener-bener uh, luar biasa dah. Enak banget ini mobil nih Dan ini mobilnya kita jamin ya Gak bekas nabrak Gak bekas Banjir ya Bang ya? Betul Bang Dedi. bagi saudara-saudara sekalian betul jika yang berminat serius apalagi yang datang duluan kita kasih kita kasih yang spesial DP Bisa 15 tuh ya yes, saudara siapa mana yang datang cepet, duluan mana cepat DP 15 juta angsuran 3,1 ya 3,1 3,1 saudara-saudara sudah termasuk asuransi ya apa garansi mesin Ya, betul. Garasi masing-masing 1 tahun ada sertifikatnya. Betul. Jadi saudara, -saudara tidak akan ketipu untuk beli Duh. mobil bekas di kita. Ya, Insyaallah apalagi yang mana. berdomisili sesuai surat-surat mobil ini Tangerang Tang Kota. Silahkan, yang uh. bagi yang datang duluan dikasih angka spesial DP 15. Betul. Ya saudara, -saudara ya. ya. Seperti itu. insya Allah mobilnya rekomendasi tidak bekas tabrak dan tidak bekas banjir. Kondisi mobilnya pun tinggal pakai, tinggal ya, jalan. Betul sekali ya. Barangkali ada pertanyaan kolom komentar, silakan langsung menghubungi saya atau Budi Betul. ya saudara. Iya. Baik, ada yang mau doangin kira-kira, Bang Budi? Uh, Untuk close closingnya ya, bagi yang terdekat dulu, silahkan kita tunggu kedatangannya. Yang tercepat kita kasih angka-angka yang spesial. Tuh. Oke saudara ya, semoga. Unit-unit uh, yang tadi kita reviewin buat saudara bisa menjadi bahan pertimbangan maupun rekomendasi. Insyaallah mobilnya bagus-bagus, harganya murah-murah. Yang yang mau trade-in, tukar tambah bisa kita terima, betul. Atau mau pakai DP motor, kita terima juga. Tuh saudara, Insya Allah kita segala bisa ya. Kalau gak ada apa yang lu mau, Insya Allah kita ada. Insyaallah, insyaallah. Betul. <laughs> insya Allah, insya Allah. betul. <laughs> Apalagi uh, yang ini lagi musim hujan ya, Bang Deddy ya? Yang punya hanya DP motor, umpamanya Punya PTX atau NMAX, kita bisa terima Nah, seperti itu Betul Jadi, motor kita bisa ganti dengan mobil <laughs> Oke, saudara ya? Okay. Oke saudara Apabila ada kata-kata yang salah dari kami berdua Betul. Atau yang mungkin kurang berkenan Kami Betul. mohon maklum dan mohon dimaafkan Semua itu datanya karena kita sebagai manusia biasa Betul ya. Oke, saya tutup. Wabillahi taufik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera.